Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, video yang akan Anda saksikan kali ini adalah video saya tentang paparan saya ketika mengisi webinar di Kota Nusantara Cilacap dengan topik asesmen kurikulum merdeka. Adapun kerangka dari video saya ini adalah ada tiga, yang pertama adalah orientasi tentang kurikulum merdeka, yang kedua pembahasan tentang asesmen baik asesmen formatif dan sumatif sekaligus perbedaannya dan yang ketiga kita akan membahas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, marilah kita bersama-sama menuju ke TKP. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian yang saya hormati kepala BPMP Jawa Tengah atau yang mewakili kepada bapak kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Cilacap kepada pengurus MN Cilacap kepada pengawas MN Cilacap yang saya banggakan alhamdulillah. Pada hari ini, siang ini, kita masih bisa bertatap virtual dengan izin Allah tentunya, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita mensyukuri segala nikmat yang telah kita peroleh dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Uh, kalau sekalian, uh, izinkan dulu saya menyampaikan share screen izin bertanya bisa dilihat paparan saya. Ya alhamdulillah. Uh, barangkali nanti ini sekitar 30 menit ya kita saya paparkan materi tentang asesmen selanjutnya kita akan berdiskusi bersama-sama kita tanya jawab barangkali tidak hanya saya yang menjawab, barangkali bapak ibu yang nanti punya pengetahuan lebih ya dari para peserta itu juga boleh ikut membantu bersama-sama diskusikan materi hari ini. Oke, saya play dulu. Jadi, bapak-bapak sekalian, seperti yang diagendakan bahwa hari ini kita membahas tentang asesmen kurikulum merdeka. Nah, sebelum kita bicara tentang asesmen Bapak sekalian, kita ingat kembali ya tentang apa sih pengertian kurikulum ya. Karena dari kurikulum ini, dari pengertian ini maka nanti kita akan tahu bahwa asesmen itu merupakan bagian daripada kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari definisi ini saya tandai yang saya kasih warna kuning ya, di dalam kurikulum itu, di dalamnya itu menyatu tujuan, menyangkut isi dan menyangkut pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi yang namanya kur kurikulum itu tidak sebatas materi, tidak sebatas KD kalau dalam kurikulum 2013. Misalkan kurikulum itu tidak sebatas, misalkan matematika yang diajarkan adalah misalkan trigonometri. Di dalam trigonometri yang dipelajari tentang sinus kosinus. Di dalam statistika yang dipelajari adalah mean, median modus. Di dalam peluang yang diajari adalah kemungkinan tidak sebatas materi seperti itu. Ya memang benar, itu materi itu sebagian dari kurikulum benar. Tetapi yang namanya kurikulum itu tidak sebatas materi. cuma kadang-kadang kita mengartikan kurikulum itu sempit. Materi yang kita ajarkan itulah yang disebut kurikulum. Padahal yang namanya kurikulum itu tidak sebatas itu. Oke, okay. materi kurikulum itu di dalamnya, ini di sini ada ya, pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam pedoman itu ada yang namanya, yang namanya pembelajaran itu di dalamnya juga include dengan uh, asesmen atau penilaian. Jadi kurikulum itu terkait dengan asesmen atau penilaian. Terkait juga dengan proses pembelajaran karena ini pedoman penyelenggaraan ini termasuk di dalamnya adalah pedoman pembelajaran dan juga pedoman asesmen karena asesmen itu juga terkait dengan pembelajaran. Nah, dengan demikian kurikulum itu ya kalau menurut saya tegaskan adalah komponennya satu tentang isi. Isinya seperti apa? Yang kemudian bagaimana cara menyampaikan isi itu? Nah ini akan terkait dengan standar proses. Setelah isi itu disampaikan, bagaimana cara menilai? Ini terkait dengan standar penilaian atau asesmen Nah dari isi, kemudian proses cara menyampaikannya dan cara menilai itu akan dibingkai untuk mencapai tujuan tertentu ya nanti tujuannya seperti apa ya ya sekarang namanya profil pelajar Pancasila nanti pada gilirannya sebagai tujuan puncak adalah tujuan pendidikan nasional jadi itulah jadi komponen kurikulum itu ada empat satu isi kedua proses menyampaikan isi yang ketiga cara menilai yang keempat adalah tujuan yang hendak dicapai Nah, dengan demikian asesmen itu menjadi penting juga. Nah, asesmen itulah nanti yang akan kita bahas di sesi kali ini. Oke, okay, sebelum membahas tentang asesmen ya, saya ingatkan kembali tentang tentang struktur kurikulum merdeka ya. Jadi sebelum kita membahas asesmen, kita pahami dulu konteksnya. Kita pahami Dulu secara utuh seperti apa sih kurikulum mer merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu e, kalau boleh digambarkan itu hanya dalam satu gambar seperti ini. Yang di dalamnya itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, semua kegiatan apapun, kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler kemudian budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler itu semuanya harus bermuara kepada pusatnya yang berada di tengah-tengah, yaitu profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau Bapak-Ibu, anak-anak itu gotong royong, membersihkan uh, ruang kelas, itu sebagai kebiasaan. Nah, kebiasaan itu di dalamnya pasti ada gotong royong, di dalamnya itu pasti melatih anak untuk mandiri. Nah itu salah satu budaya sekolah yang juga untuk mencapai profil belajar pancasila. Kegiatan ekstrakurikuler misalkan pramuka. Nah pramuka itu juga mengajarkan anak mandiri. Nah ketika mengajarkan anak mandiri itu tentu akan menuju ke profil belajar pancasila yaitu komponen yang man mandiri. Nah Kemudian di sisi kiri ini ada namanya kegiatan intrakurikuler. Nah di sebelah kanan ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah intra dan ekstra ini Bapak, Bapak sekalian di dalam kurikulum 2038, eh di dalam kurikulum Merdeka itu diberikan alokasi khusus. Jadi kalau... Waseh sudah bapak-bapak sekalian? Ketika kurikulum 2013 itu kan juga ada yang namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Namun di dalam PPK itu hanya include terintegrasi di mata pelajaran sekadar masuk RPP dan pembelajarannya tidak langsung. Tetapi kalau proyek ini pembelajarannya itu terpisah disendirikan sebanyak. Alokasi itu. waktunya diberikan 25 persen kurang lebih. Nah ini bedanya dengan berikutnya PKR eh, dengan berikutnya 2013. Nah bapak-bapak sekalian intra dan intra dan proyek penguatan profil baca pancasila ini pengaturannya itu sudah ditetapkan oleh keputusan uh. menteri atau kemen nomor 262 garis miring M garis miring 2022 ini silakan dibaca bagaimana detailnya kemen 262 bisa nanti jelaskan masalah intrakurikuler dan proyek penguatan dari Pancasila nah, yang namanya kegiatan pembelajaran nanti ini ada panduannya Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengadakan sesi intra itu kan basisnya capet pembelajaran itu semua ada panduan pembelajaran dan asesmen. Jadi Bapak-bapak sekalian kalau kepingin paham secara detail jelas nanti boleh dibaca panduan pembelajaran dan asesmen. Nah begitu juga. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini juga ada panduannya, namanya panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya, kurikulum ini sudah dilengkapi dengan panduan-panduan, cuma sayangnya ada banyak guru yang, yang, yang mungkin eh, agak enggan membaca, mungkin malas membaca, sehingga pedoman-pedoman atau panduan-panduan itu yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah tidak dibaca sehingga banyak guru yang mengalami kebingungan. Nah, untuk itulah uh, Bapak sekalian hari ini sebenarnya kita membahas ini panduan pembelajaran dan asesmen dan juga baik dalam bentuk uh, dalam kegiatan intra intra maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. <tuh> Oke, jadi setelah Bapak Ibu saudara sekalian paham mengenai kerangka dasar kurikulum Merdeka yang di dalamnya termasuk ada asesmen, maka selanjutnya kita membahas tentang asesmen. Ya, asesmen ini Bapak sekalian ini di, diatur juga di dalam standar uh, penilaian. Ya. Seperti kita tahu bahwa standar penilaian yang sekarang, yang berlaku itu adalah standar uh, uh, apa namanya, permen nomor 21 tahun 2022, yang dulu adalah uh, permen nomor 23 tahun 2016. Dan itu dinyatakan tidak berlaku, dicabut yang berlaku adalah Permen nomor 21 tahun 2022 nah sebenarnya secara prinsip Wah, nah ya. standar penilaian atau prinsip-prinsip penilaian itu dari guru kurikulum terdahulu sampai kurikulum sekarang itu ya tidak ada bedanya sebenarnya tidak ada bedanya cuma kadang-kadang itu kita itu dari prinsip-prinsip itu ada yang lupa ada yang tidak serius kita kerjakan maka sebenarnya setiap badi kurikulum itu prinsipnya tentang penilaian atau asesmen hampir sama bahkan politik yang sama, tidak berubah yang berubah itu adalah teknik-teknik bagaimana e, melaksanakan, eh, melaksanakan asesmen itu yang sering kita lupakan nah ini saya bacakan dari pasal 3 ya prosedur penilaian hasil belajar, Tadi itu meliputi A. perumusan tujuan, B. pemilihan dan atau pengembangan instrumen C, pelaksanaan penilaian, D, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Nah, sama seperti K13, kurikulum 2006, KTSP, ya sama-sama kayak gini. Yang namanya menilai itu ya mesti adalah tahapan-tahapan yang mulai diperlukan tujuan sampai dengan pelaporan hasil penilaian dalam bentuk rapor. Ini adalah ada ada berubah. Nah, berikutnya, penilaian hasil belajar, posisi didik dengan prosedur sebagian dalam pasal tiga, Sampai dengan pasal 8 berbentuk penilaian formatif dan sumatif. Sebenarnya terminologi ini juga sudah ada. Sudah ada dari zaman dulu yang namanya penilaian formatif dan penilaian sumatif. Ini pun bukan hal baru ya. Bukan hal baru tetapi kita hanya penyegaran. Seperti apa penilaian formatif, seperti apa penilaian sumatif. Yang kadang-kadang itu ada beberapa konsep yang kelewatan. Maka... Uh, sebenarnya kurikulum baru itu mengingatkan, ini loh yang perlu di, di, dikerjakan kembali, jangan dilupakan. banyak prinsip-prinsip itu sudah ada sejak kurikulum yang lama. Oke, selanjutnya saya buatkan bagan seperti ini ya. Asesmen itu itu terdiri dari dua macam ya. Ada yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif ya. Asesmen nah, formatif ini juga dibedakan menjadi dua lagi, yaitu asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di proses pembelajaran. Jadi ada dua macam formatif dan sumatif, kalau sumatif ini menilai hasil belajar, ya, sumatif menilai hasil belajar kalau awal pembelajaran itu me untuk mengetahui kebutuhan belajar. Kalau di tengah-tengah atau proses untuk menilai kemajuan belajar. Jadi gampang diingat ya kalau di awal namanya kebutuhan untuk mengetahui kebutuhan belajar. Di tengah-tengah atau proses untuk mengetahui kemajuan belajar. Tetapi kalau yang di akhir atau sumatif ini untuk mengetahui hasil belajar. Nah untuk awal pembelajaran dan proses pembelajaran ini dua-duanya disebut assessment formatif ya jadi formatif ada dua macam di awal dan di tengah yang di akhir namanya sumatif. Nah, akhir ini banyak banyak banyak macam-macam juga di akhir eh, apa namanya topik pembelajaran itu juga boleh dilakukan sumatif atau beberapa Topik pembelajaran itu juga disebut sumatif. Atau di akhir semester dari beberapa satu materi satu semester itu juga sumatif. Jadi di akhir ini banyak, di akhir satu, satu topik, beberapa topik, atau seluruh topik dalam satu semester. Itu disebut dengan penilaian atau assessment formatif. Oke, okay, sekarang apa sih perbedaan formatif dan sumatif? Nah, dilihat, dilihat dari tujuannya sekarang, tujuan dari formatif itu ini untuk meningkatkan mutu belajar. Tapi kalau sumatif mengetahui hasil belajar Misalkan kalau kita ngajar di tengah-tengah proses -tengah pembelajaran Artinya dalam satu TP Sekarang istilahnya TP ya TP ini mengganti istilah KD ya Kalau dulu kan satu KD, sekarang satu, satu TP gitu ya Jadi kalau dulu satu TP satu TP eh satu KD belum selesai. Itu kita nilai di tengah proses itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengetahui mutu belajar. Nah, kalau mutu belajar ini itu berarti berkaitan dengan dengan dua hal. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah kita, kita tanamkan itu kira-kira uh, sudah sampai mana dikuasai oleh siswa? Itu dari sisi siswa. Dari sisi guru, ketika kita melakukan aset formatif, ketika pencapaian tujuan pembelajaran itu belum tercapai secara optimal, maka guru itu harus melakukan refleksi, sehingga mutu belajar menjadi semakin bagus. Jadi inilah kalau ditinjau dari tujuan, tujuan aset normatif untuk meningkat mutu belajar. Tapi kalau sumatif, itu mengetahui hasil belajar apakah setelah proses pembelajaran langsung selesai kita nilai kita kita nilai apakah sudah uh, tercapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan di di awal berarti untuk mendapatkan hasil belajar kata kunci kata kuncinya untuk mengambil nilai rapor gitu ya yang kedua kaitan dengan nilai Nah, untuk formatif ini tidak sebagai pertimbangan nilai rapor. dan sumatif sebagai pertimbangan nilai rapor. Nah, waktu pelaksanaannya formatif itu di awal dan di dalam proses pembelajaran. Di awal atau dalam proses. Tapi kalau sumatif itu di akhir pembelajaran ketika sudah selesai. Itu perbedaan formatif dan sumatif. Nah, kalau sekalian, ini teknik-teknik asesmen ya, kalau di kurikulum 13 itu kan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, itu kan dibedakan ya. Misalkan kalau pengetahuan itu dinilai dengan tes, dengan ujian dengan penugasan kalau e, keterampilan tidak diuji dengan apa, unjuk kerja dengan apa lagi, dengan produk dengan apa dan lain sebagainya. Nah, sekarang karena kita tidak lagi mengenal. Mengenal nilai pengetahuan Tidak lagi mengenal nilai keterampilan Tidak lagi mengenal nilai sikap Karena di dalam kurikulum merdeka itu holistik Tidak dipisah-pisah antara nilai sikap Nilai pengetahuan dan nilai keterampilan Nanti ketika siswa mendapatkan nilai ya, Itu ke 80 atau 90 atau 95% Ketika anak mendapatkan puluh misalkan itu berarti sikapnya sudah bagus, pengetahuannya sudah bagus, keterampilannya juga sudah bagus. Tidak perlu lagi dipisah-pisah seperti di kurikulum 2013. Nah, teknik-teknik itu tetap tetap ada, cuma nanti ini teknik ini akan akan kita uh, cocok yang mana misalkan pengamatan, apakah cocok untuk asesmen awal, apakah tes cocok untuk asesmen awal, apakah asesmen diri cocok untuk asesmen proses atau hasil atau sumatif, maka nanti kita akan akan menyesuaikan gitu ya, misalkan pengamatan ya, pengamatan Asesmen awal misalkan nah, asesmen awal itu kan tujuannya untuk mengetahui kebutuhan belajar nah kebutuhan belajar ini bisa jadi gaya belajar atau sejauh mana kemampuan awal siswa gitu ya Nah untuk mengetahui kemampuan awal ini kita tidak harus melakukan uji tidak harus melakukan, melakukan tes tidak harus dari pengamatan mungkin mungkin juga bisa atau dari dokumentasi misalkan ya dokumentasi dari nilai rapor sebelumnya maka akan kita tahu kemampuan awal siswa itu seperti apa atau dari hasil ulangan-ulangan eh, topik terdahulu itu juga bisa dipandang sebagai eh, teknik untuk melakukan asesmen awal nah Nah, dari sekian ini Bapak-Ibu sekalian, nanti akan kita sesuaikan kira-kira teknik ini cocok yang mana untuk asesmen awal, asesmen proses, sama asesmen di akhir atau sumatif. Nah, seperti ini kira-kira ya. Misalkan asesmen formatif di awal pembelajaran itu bisa menggunakan pengamatan, wawancara, tes, Dokumentasi atau Wisner ya, pengamatan maksudnya Bagaimana, jadi ketika kita Sebelum mengajar itu uh, Sebelum mulai pembelajaran Bisa anak-anak kita amati ya Kita amati Jadi uh, pengamatan itu akan kita tahu Oh ternyata anak-anak Itu misalkan uh, Apa namanya, masih Sejauh ini kemampuannya, nah kalau mau Lebih dalam lagi maka lakukan wawan wawancara, nah wawancara kan bisa menggali bakat, bisa menggali minat gitu kan, bisa menggali misalkan kalau matematika, bagaimana ketika kamu belajar matematika, apakah kamu senang, apakah kamu pernah mengalami kesulitan, apakah kamu sudah menguasai ini dan ini, nah itu sebagai wawancara, bisa juga dipakai sebagai teknik untuk asesmen awal. Nah tes juga bisa. Tes ini Bapak sekalian ini beda lagi dengan pretest. Kalau pretest itu kan untuk untuk menguji yang materinya itu sama dengan yang akan kita ajarkan. Tetapi kalau tes awal ini bukan pretest, tujuannya untuk mengetahui e, materi-materi prasyarat. Contoh misalkan begini ya. Kalau kita mau mengajarkan perkalian untuk anak untuk belajar perkalian, anak-anak kan perlu belajar dulu tentang penjumlahan. Jadi tidak mungkin anak diajar perkalian ketika penjumlahannya itu belum memadai. Maka kita tes dulu tentang penjumlahan sebagai bekal nanti untuk mengajar per perkalian. Nah, bisa juga dengan dokumentasi. Dokumentasi ini ya bisa nilai rapor ya, misalkan kita ngajar kelas kelas 7 ya nanti rapor kelas 6 itu bisa kita lihat ya kita lihat misalkan si A nilai matematikanya jelek, si B nilai nilainya bagus. Nah dari sini inti bisa juga untuk menggambarkan uh, kemampuan awal. Nah dokumentasi bisa juga kita ambil dari nilai-nilai uh, tes sebelumnya gitu ya dari tes sebelumnya kita juga bisa mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, berikutnya asesmen formatif yang dilakukan di proses pembelajaran. Ini bisa juga pengamatan, asesmen diri, asesmen antar teman se sejawat, asesmen diri yang misalkan anak-anak itu diberikan uh, semacam uh, checklist ya. Uh, misalkan kemampuan ini-ini, apakah dia sudah menguasai, uh, belum menguasai, atau masih kurang, itu bisa anak-anak melakukan asesmen diri nah dari asesmen diri nanti itu bisa kita ah, catatlah A ah, oh ternyata si A ya eh, apa, materi ini masih belum belum bagus dan si B materinya sudah sudah bagus itu bisa menggunakan asesmen diri bisa juga dengan pengamatan ya pengamatan misalkan kita ngajar ya ketika anak diskusi ketika mengerjakan di papan tulis maka kita bisa melakukan pengamatan tingkat penguasan anak gitu ya dan lain sebagainya Nah, berikutnya asuman sumatif ini bisa menurunkan tes, produk, unjuk kerja, portofolio, penugasan, dan lain sebagainya. Bagus sekalian, ini juga tidak baku ya. Jadi yang saya tuliskan di sini juga ini bukan hal yang yang baku. Misalkan formatif harus pakai ini, tidak. Sumatif harus pakai ini, tidak. Tetapi bahwa kurikulum merdeka itu fleksibel. Apapun teknik penilaian boleh kita gunakan, asalkan cocok, Oke lanjut, nah sekarang dengan, bagaimana dengan penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun yang selama ini yang sudah kita pakai ya, terminologi-terminologi ini sudah kita pakai ya, apakah ini istilah ini masih bisa kita pakai? Ya tentu saja masih bisa, istilah-istilah ini tidak harus kita buang ya. Nah penilaian harian itu sebenarnya kan sumatif ya, sumatif. Uh, tetapi tingkatnya hanya satu KD Kalau dulu, kalau sekarang ini satu tujuan pembelajaran Atau beberapa tujuan pembelajaran Nah kalau penilaian akhir semester ini juga sumatif Sebenarnya tetap bisa kita pakai Penilaian akhir tahun atau yang uh, ya ya akhir semester genap Ya tetap saja bisa kita pakai Ini pun juga penilaian sumatif ya Memang kalau kurikulum 13 Uh, penilaian formatif itu memang tidak begitu kentara Istilahnya tidak begitu menonjol Yang menonjol itu adalah hanya ulangan-ulangan atau penilaian-penilaian sumatif Nah untuk itu formatif ini sekarang Bapak Ibu diingatkan kembali oleh oleh kurikulum Bahwa kita jangan hanya melakukan penilaian sumatif Jangan hanya harian, jangan hanya semester, jangan hanya akhir tak Tahun di awal dan di proses itu juga perlu kita lakukan. Inilah yang mungkin selama ini kita abaikan. Nah berikutnya kita bahas kriteria ketertapean tujuan pembelajaran. Yang namanya pembelajaran itu kan ada tujuannya. Misalkan siswa mampu menyelesaikan masalah persamaan linier, misalkan. Itu namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu apakah tercapai atau tidak itu harus dibuat kriteria. ya. Nah, kriteria itu itu adalah disebut kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Perlu dipahami bahwa KKTP ini secara secara konsep itu berbeda dengan KKM. Ya. <tuh> Kalau KKM itu kan berupa angka ada kata-kata minimal Nah kalau kata-kata minimal itu memang angka Tetapi kalau kriteria Kriteria ini konsep dasarnya itu bukan angka Ya bukan angka Walaupun nanti di dalamnya itu Memang tidak terlepas dengan angka Tetapi konsep framenya itu bukan angka Nah saya saya Saya Apa namanya jelaskan dulu ya Kriteria itu apa contoh Misalkan ya Ya misalkan Kriteria suami yang baik, nah ya, kriteria suami yang baik satu, misalkan kaya, misalkan aja satu, kaya dua, berpendidikan. Nah, kaya dan berpendidikan ini kan bukan angka ya, jadi merupakan penjelasan deskripsi ya. Jadi kriteria suami yang baik, misalkan satu, kaya kemudian ber... Pendidikan ini sama sekali bukan bukan angka gitu ya, tetapi penjelasan kata-kata deskripsi yang menunjukkan uh, kriteria suami yang yang baik. Nah, tetapi nanti ketika istilah uh, batasan kaya ini juga perlu diperjelas. Kaya itu seperti apa? Misalkan punya mobil dua, punya rumah sah, satu, maka akan berkaitan dengan dengan angka gitu ya. Nah, misalkan berpendidikan itu batasan seperti apa? Misalkan minimal S, S1, itu disebut batasan e, berpendidikan. Jadi kriteria ini kan tidak ter, e, tidak sekadar angka, tidak sekadar 80 misalkan, tidak sekadar 7, 70, tapi gambaran keseluruhan, penjelasan-penjelasan yang untuk memenuhi Ketercapaian sesuatu, nah di sini adalah ketercapaian dengan pembelajaran. Nah, misalkan lagi, kriteria kenaikan kelas, nah supaya dekat. Nah, apakah kriteria kenaikan kelas itu apa? Di sana hanya melulu angka, tentu tidak ya. Di sana nomor satu, apa dua, apa tiga, apa empat, apa jadi detail itu namanya kriteria. Jadi bukan berupa angka, tetapi betul lagi. Di, di dalam kriteria memang tersangkut dengan angka. Tetapi KKTP tidak semata-mata hanya ang angka. Oke, okay, contohnya KKTP ya. Nah, ada anu dulu batas KKTP ya. Satu, untuk mengetahui apakah peserta didik berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu kriteria itu untuk mengetahui dibandingkan nanti nilai anak dengan kriterianya. Dua, dikembangkan saat pendidik merencan merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran tentang modul ajar atau RPP. Jadi, KKTP itu diintegrasi dengan RPP atau dengan modul ajar. Jadi, tidak ada lagi yang namanya KKTP mata pelajaran, tidak ada. Kalau KKTP matematika 80, bukan itu. Jadi, 80 bukan KKTP ya merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran tidak dijalan untuk menggunakan angka mutlak misalkan 75, 80, sebagainya tetapi jika dibutuhkan diperkenankan menggunakan interval nilai ini di sini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan didemonstrasikan peserta didik dalam eh, sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan. Nah, jelasnya seperti ini ya. Misalkan, nih misalkan ini bab tentang apa ya? Tentang laporannya, tentang laporan. Tapi laporan, misalkan anak-anak dikatakan meng menguasai tentang tentang laporan. Apa kriterinya satu? Laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplorasi dengan runtut. Nah, ini namanya kriteria ya. Ini namanya kriteria. Jadi bukan angka, bukan angka. Kemudian laporan menunjukkan hasil penguatan yang jelas. Ini juga bukan bukan angka. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Jadi kriteria uh, dikatakan anak itu menguasai dalam pembuatan laporan ada, ada, ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah empat ini disebut dengan kriteria. Nah kriteria nanti itu di sini diberi kategori apakah memadai apakah belum nah kemudian nanti setelah kriteria dibuat maka di bawahnya ini diberi keterangan lagi bahwa didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal tiga kriteria memadai jika ada dua kriteria yang masuk kategori tidak tuntas maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta ini bisa diperbaiki nah yang paling bawah ini disebut dengan batas tun batas tuntas batas tuntasnya seperti apa bila sudah minimal tiga ini memadai misalkan 123 memadai yang keempat tidak memadai itu berarti tuntas kalau misalkan hanya nomor satu dan nomor dua yang memadai berarti belum dikatakan tuntas inilah yang disebut dengan kakak bukan sekadar ang angka tapi kalau KKM kan sekadar angka misalkan 80 itu KKM tetapi di sini tidak sekitar angka Walaupun nanti juga berkaitan dengan Dengan angka gitu ya Misalkan tadi ini misalkan tiga Kan ini empat ya Seluruhnya 4 3 kriteria itu berarti tiga dibagi 4 Itu berarti 75% Itu kalau kita Kita kaitkan dengan angka Jadi konsepnya itu bukan angka Tapi memang nanti ketika menunjukkan Batas itu memang berkaitan dengan Dengan angka Nah ini contoh yang bentuk rubrik ya tadi memadai tidak memadai ini kategorinya dibagi empat satu belum berkembang layak dan yang terakhir sudah berkembang ini namanya uh, kategori ya jadi intinya KKTP itu ada kriterianya sekian ke bawah ada kategorinya yang horizontal gitu ya yang ke kanan namanya yang yang ke kanan namanya kategori yang ke bawah nanti itu namanya Kriteria, nah. nah, bisa juga seperti ini dalam bentuk rentangan, gitu ya. Nah, apa bedanya KKTp dengan KKM? Nah, nah. karakteristiknya ya, perbedaannya eh, KKTp itu dibuat per RPP atau per pokok, bahasan atau per to topik. Ya, tidak ada lagi nanti KKTp per mata pelajaran bentuknya bisa kualitatif bisa kuantitatif. Kalau kalau KKM kan pasti kuantitatif 80, 75, tapi kalau KKTP tidak bentuknya kualitatif atau kuantitatif. Nah, cara menentukan kalau kalau KKM itu kan memperhatikan intak, intek siswa, kompleksitas dan daya dukung. Tetapi kalau KTP tidak perlu memperhatikan tiga komponen itu. Nah, penggunaannya kalau KKM itu kan dipakai untuk kriteria kenaikan kelas, tapi kalau KKTP ya tidak ada keharusan dipakai untuk sebagai kriteria kenaikan kelas. Tidak ada keharusan itu berarti boleh, boleh dipakai, boleh juga di, tidak. Jangan di sana tidak ada ketentuan bahwa KKM itu sebagai batas minimal untuk kenaikan kelas tetapi boleh juga dipakai karena tidak diana tidak, tidak ada keterangan eh, dipakai atau tidak berarti itu boleh dipakai boleh tidak untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Oke, sekarang laporan hasil belajar. Ya ini yang yang namanya eh, pembelajaran itu ada asesmen, ada laporan hasil belajar. Nanti yang bentuknya adalah rapor ya. Ini ini, ini poinnya ya, pengolahan hasil penilaian sebagaimana di masuk dalam pasal 31B dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan penilaian. Jadi nilai itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif, nanti hasil akhirnya bisa berupa angka dan atau deskripsi. Nah, dan atau itu kan kalau orang matematika pasti paham, boleh dipilih salah satu. Boleh dipilih dua-duanya. Berarti angka saja boleh, deskripsi saja boleh, angka dan deskripsi itu juga boleh. Oke, sampai di sini paparan saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum dipahami, marilah kita berdiskusi. Saya stop dulu. Uh, apa namanya, share screen saya. Saya akhiri dulu ya, saya kembalikan ke kompo acara